Eja e ulang tahun. Awas, Bro. Eja Ulang tahun ya? Mau, saya? Oh. oh. <guluh> <guluh> ya, <guluh> <all yes> ala <laughs> ini syukur kabeh Hai dan dimmuliakan Allah dan kita hormati kita cintai pertama-tama marah kita panjatkan budi syukur rumah Allah subhu wa Ta'ala sekarang memberikan rahmat bercerritaday kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini hari Senin tanggal 15 Februari Tahun 2021 pas ibunda dan Sutira ayah, ayah, ayah. Ulang tahun yang ke 59 Selamat Sudah teras Sehat Sentosa Selama Panjang Umur Dan bahagia Panjang umurnya Panjang Oke jadi sekarang juga dua tahun, tahun ya mau saya eh. <laughs> <laughs> dua ya seperti satu dua Eja, eja, A. eja, eja, eja, A. eja, eja, eja, eja, eja, eja, eja, eja, Ayo terus, Niken. Foto jadi foto. Ayo. eja, eja, eja, putri duyung. eja, putri duyung eja, eja, ayo eja, satu, dua, tiga, foto hilang. Guys, happy, okay. happy birthday, Arul. Hi, Arul. Arul, where are you arul I'm kuan bo Tuan zhe Kau lo. sih pak. lagi Apa sih pak? Anak kota, anak kota, sayur, manja.